Merasa langkah terhuti, merasa tidak tercacik Amar adalah tangisan, tangisan adalah keikhlasan Tak kuasa menahan Sudah hentikan aku rasa tangisan sudah buatmu terima kenyataan sudah lama Berasa langkah terhenti Merasa hati tercaci Amarahmu ada